Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar Dimanapun anda berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik Terbaru dan bahagia Pastinya dari idola kita Lesti dan Bilar Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Pilar. Di kabar pertama, para sahabatnya kita lihat nih, ada kabar mengenai karya Bunda Lesti. Alhamdulillah untuk sekali seumur hidup persahabat yang menjadi lagu terpopuler alumni di Akademi dan Lida Wow ini Masya Allah banget persahabat ya berada di urutan pertama Untuk viewersnya luar biasa Masya Allah Bismillah streaming terus untuk kita semuanya Mudah-mudahan lagu Lesti sekali seumur hidup bisa tembus 50 juta Amin Semangat terus, optimis, dukung karya-karya terbaik Lesti Kejora Kemudian kita lihat juga bersahabat Cidukan dari Jepang ada Omar Rosmaladewi Masya Allah, lagi makan mie ya Kata Kak Nova, kalau di Indo, dimasakin ibu Tapi kalau di Jepang, masakin ibu Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga besar Papa Bi mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan Amin kita lihat juga persahabat ya untuk selanjutnya ini ada percakapan pesan dari admin MRB clothing line dengan Bunda Lesti ada aja kelakuan yang bikin ngakak nih persahabat ya di situ ada kalimat tentunya percakapan pesan boleh ketahuan enggak sih lihat foto tuh KTP tengil banget katanya ya Hei ibu-ibu tolonglah Siz M Masih polos itu KTP Aduh Masya Allah banget percakapan ini membuat kita Tentunya ketawa ngakak -ngak banget nih Kita lihat nih ada sebuah kalimat Yang diunggah juga Tanda-tanda mau launching produk MRB Clothing line Lesti Rizky Bilar Gak lagi, Gak bini usil Katanya tuh sabar ya BBL Aduh Masya Allah banget ya Emang dua-duanya usil banget ya Gak apa-apa Bilar Gak bunda Lesti Emang gesrek banget Masya Allah Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun hidung mancung Abang Fatih Lesla. Kita lihat kalimat caption yang ditulis. Mimin MRB Clothing Line tahukan sekarang pandanya Abang Fatih ya emang seperti itu. Sama usilnya, sama gesreknya. Begitulah mereka. Salah satunya kita suka dari mereka yaitu mereka apa adanya? Mimin yang sabar ngadepin Pak Bos dan Bu Bos ya Rizky bilang Lestiki Jorah? Masya Allah. Dan pastinya masih menunggu dan menantikan launching produk MRB clothing line. Kita lihat juga persahabat. Untuk berikutnya informasi mengenai acara indosiar konser, tentunya ulang tahun yang ke 28 tinggal 13 hari lagi. Kita tentunya menunggu juga Kejutan dari bunda Leslie yang akan tampil perdana di indosiar. Bismillah mudah-mudahan menampilkan penampilan terbaik dan semoga ada. Kejutan yang kita dapatkan Mengenai single Bunda Lesti Kejurah Jangan lupa persahabat ya Untuk semuanya Saksikan Hood Indosiar yang ke-28 dalam konser Indosiar hari Selasa 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video Jangan lupa untuk saksikan idola kesayangan kita Dan selanjutnya para kita lihat juga Papa bilang sebelumnya Satu hari yang lalu mengunggah video all dan Bunda Lesti Dan tentunya foto bertiga di feednya Namun banyak juga komentar yang diberikan para Ternyata ada Gilang juga, Gilang Dirga Ikut menanggapi happy birthday nak kata Kak Gilang Masya Allah Ada juga dari Bapak Deddy Herman Sebagai petinggi langit musik di situ berkomentar, "Happy birthday, adevati! Semoga jadi anak soleh dan selalu jadi kebanggaan keluarga Amin." Masya Allah, begitu banyak doa-doa baik yang diberikan. Semoga doa baik yang diijabah dan dikabulkan. Semoga lifestyle family selalu bahagia. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pengen ucapkan terima kasih.